Kita hidup di Indonesia tercinta ini penuh dengan beraneka ragam dan penuh dengan keindahan yang sangat-sangat teramat. Bagi kita warga negara Indonesia harus mencintai dan harus hidup damai rukun dan saling bertoleransi. Salam dari saya Bagus Chris Ngeceplak Christian Moussamen, Willem Fudwemun dari Manado, Sulawesi Utara Amin God bless you